Assalamualaikum para sahabatku seiman yang dicintai Allah kisah Nabi Adam yang wafat dikafani kain dari surga ketika Nabi Adam Alaihissalam yang merupakan manusia pertama ciptaan Allah Subhanahu Wa ta'ala menemui ajalnya beliau memperoleh perlakuan khusus dari para malaikat Ibnu Katsir dalam bukunya kosos al anbiya mengemukakan bahwa Adam Alaihissalam wafat pada hari Jumat di mana kemudian malaikat menemui beliau sambil membawa balsam, wewangian, dan kain kafan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang berasal dari surga. Jumat adalah hari Adam alaihissalam menjemput ajal juga diketahui melalui sabda Rasulullah yang diriwayatkan Abu Lubabah Al Badri. Beliau Rasulullah menuturkan, penghulu hari Saidul Ayam adalah hari Jumat dan ia adalah seagung-agungnya hari bagi Allah Subhanahu Wa Taala bahkan lebih agung bagi Allah daripada Hari Raya Fitri dan Ada. Dan pada hari Jumat itu terdapat lima kejadian, yaitu, Allah menciptakan Adam Alaihissalam Allah menurunkan Adam ke dunia, Allah mewafatkan Adam, hari Jumat adalah saat yang tidaklah seseorang memohon kepada Allah melainkan pasti dikabulkan selama ia tidak meminta barang yang haram, dan pada hari itu akan terjadi kiamat. Tidak ada malaikat yang dekat kepada Allah, Langit, bumi, angin, gunung-gunung, lautan, melainkan semuanya mencintai hari Jumat. Hadits riwayat Ahmad ibnu Majah. Kisah wafatnya Nabi Adam alaihissalam masih dari kosos Al-Anbiya Ubay bin Ka'ab meriwayatkan hadits mengenai kisah wafatnya Adam alaihissalam. Ia berkata, "Sesungguhnya ketika menjelang wafatnya, Adam alaihissalam berkata kepada anak-anaknya." Wahai anak-anakku, aku menginginkan buah-buahan dari surga. Kaab melanjutkan, kemudian anak-anak Adam Alaihissalam pun segera mencari buah-buahan itu untuk ayah mereka. Mereka lalu ditemui oleh para malaikat yang membawa balsam dan kain kafan. Sementara itu, anak-anak Adam Alaihissalam membawa kapak, pedang, dan golok. Para malaikat berkata kepada mereka, Wahai anak-anak Adam, ...apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian cari? Mereka menjawab, ayah kami sedang sakit dan beliau menginginkan buah-buahan dari surga. Para malaikat kembali berujar, kalian pulang lagi saja. Sesungguhnya, ayah kalian telah mendapatkannya. Setelahnya, para malaikat datang menemui Adam alaihi salam. Saat Hawa, istri Nabi Adam, melihat kedatangan mereka... Ia mengetahui bahwa mereka adalah para malaikat. Hawa segera berlindung mendekati Adam, "Alaihissalam." Lalu Adam, "Alaihissalam," menuturkan, "Menjauhlah dariku. Sesungguhnya aku datang sebelum kamu." Oleh sebab itu, menjauhlah dari hadapanku dan dari hadapan para malaikat Tuhanku. Tak lama, malaikat mencabut nyawa Adam, "Alaihissalam," kemudian memandikan, mengafani. Dan mengolesi tubuhnya dengan wewangian. Selanjutnya, mereka mengubur jenazah beliau ke dalam liang kubur yang telah dipersiapkan. Setelah itu, para malaikat berkata, "Wahai anak-anak Adam, inilah tata cara mengurus jenazah bagi kalian." Hadis riwayat Ahmad dalam kitab musnanya, Ibnu Katsir menyatakan hadis ini bersanad syohi. Ibnu Abbas mengutip sumber yang sama meriwayatkan bahwa Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda, para malaikat bertakbir empat kali saat mensholati jenazah Adam alaihi salam. Abu Bakar bertakbir empat kali saat mensyolati jenazah Fatimah. Umar bertakbir empat kali saat mensholati jenazah Abu Bakar, dan Shu'aib bertakbir empat kali saat mensyolati jenazah Umar. Disebutkan asuyuti dalam kitab al fathul Kabir, tempat Nabi Adam alaihi salam dimakamkan. Dalam kosos Al-Anbiya dijelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai lokasi makam Adam alaihi salam. Menurut pendapat yang masyur, jenazah beliau dikebumikan di pegunungan yang juga menjadi tempat beliau diturunkan dari surga, yaitu di Hindi. Ada juga yang mengatakan jenazah Adam alaihi salam dikubur di Jabal Abu Kubais, sebuah gunung di kawasan Mekah dikatakan dalam sumber lain sebelum badai topan dan banjir dahsyat di zaman nabi nuh alaihissalam, nuh alaihissalam sempat memindahkan jasad adam alaihissalam dan hawa dalam sebuah peti kemudian jenazah keduanya dimakamkan di baitul Maqdis pandangan ini juga diceritakan oleh ibnu jarir ibnu asakir meriwayatkan pula dari sebagian perawi ia berkata kepala jenazah Adam alaihi salam berada di Masjid Ibrahim, sementara kedua kakinya berada di bebatuan di Baitul Maqdis. Adapun Hawa wafat setahun setelah kematian Adam alaihi salam. Itulah tadi kisah Nabi Adam yang wafat dan dikafani kain dari surga. Semoga dapat menambah ilmu serta iman. Amin. Allahu alam bi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank mm -hmm. you.